tadi mengamati saudara Aftanol sampai amblong itu. Ini begitu dahsyat sampai saya nggak bisa ini nih menyimpulkan ini. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Tapi sedikit yang bisa saya tangkap itu kondisi hari ini opo ke gaduhan ke opo geger Pilpres geger kenyataan hidup bangsa Indonesia lah itu itu ternyata muncul dari sebenarnya apa ada ketidakberesan dalam unsur keseriusan dalam diri kita sendiri manusia-manusia Indonesia individu-individu yang hidup di Indonesia dan sedang menghidupi bangsa ini nah konsep tadi keterceraya-berayaan 10 unsur itu yang kemudian diuraikan oleh masa jadul dan Itu benar-benar seluruh sumber Dari Geger Bencana, tanda petik bencana Kemanusiaan kita hari ini Itu benar-benar dari Diri-diri yang Menghidupi bangsa ini Nah wayang mengajari kita untuk Melihat secara lebih Detail, lebih anu untuk mengenali Gejala penyakit kita itu Gejala ketidakserasian itu Dan wayang mengajarkan untuk kita kembali dan men menyodorkan solusi, menyodorkan menyodorkan pemecahan yang mungkin itu akan sangat berguna bagi pembentukan jati diri kebangsaan kita hari ini dalam konteks uh, Indonesia hari ini mungkin itu, mungkin saya akan segera membuka pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman atau mungkin usul, saran, dan lain sebagainya monggo saya persilahkan nama donglong. Ya. Ini satu, ada yang lain? Monggo. Terus, apa? Apa yang bernama? Monggo, Bapak. Ya, maju-maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. menarik apa yang disampaikan oleh Yai Jadul Maula teman teman saya ya, Yai, gitu. <guluh> <guluh> uh, Sebenarnya baru kali ini saya mendengarkan uraian <tuh> tentang Peter di Ratu dari versi Bajadul Maula dua, dua lakon wayang sekaligus dia kisahkan di, di yaitu Jabu Sekali Mas dan itu, itu kalau saya baca-baca tradisi <tadisi> saya itu sebetulnya hanya sampai di sastra jawa kuno uh, kekawin, jadi saya masuk di sastra jawa mempelajari wayang, mempelajari naskah-naskah uh, <tadisi> hanya sampai situ jadi tidak masuk ke sastra islam jadi ini menarik uh, sebenarnya saya ingin, ingin Masukin wilayah itu karena uh, banyak hal yang tidak saya atau saya abaikan pada masa muda ketika kuliah ya, tentang sastra Islam. <tuh> uh, jadi, dua karya yang disebutkan Pak Jadul itu, dua-duanya adalah menurut yang saya baca, itu ciptaan dari uh, Sunan Kalijogo, <tuh> tetapi di dalam tradisi saya melihat dalam me, mendalangkan lakon Petro Ratu itu pada masa Orde Baru jadi pembacaannya berbeda dengan pada masa sekarang uh, kalau dalam hitungan saya yang itu mungkin tidak metodologis itu cukup banyak lakon-lakon Petro Tedi Ratu baik nah, Kalau saya di Semarang, beberapa kali mendengarkan, sering disiarkan di radio-radio waktu itu Eh, ini anu ya, udah baru semua Reformasi semua nih, reformasi semua ya Mohon maaf ya, saya angkatan Zaman dulu Zaman dulu ya gitu ya, sampai di, misalnya di apa bisa kelahiran orang tua saya ayah saya di Pemalang itu juga saya dan itu cukup cukup cukup masif cukup terkenal dalam-dalam besar seperti Nator 1 Timbul semua melakonkan lakon carangan ini uh, tapi dari ini tanyanya begini dari Urian Pak Jadul itu saya sebetulnya ingin tanya karena di Sejarahnya kan baik sunan bonang maupun sunan kalijogo itu tradisinya sufistik, tapi dia berbasiskan salaf. Uh, metodenya adalah dakwah melalui sastra dan pertunjukan wayang itu. Nah, ini yang ingin uh, kalau saya sih mohon dikupas lebih jauh sih, bagaimana sih kerja sufi yang berbasis salaf ini ke pak mungkin jadi. Maksudnya salaf gimana nih? Kayaknya salafi ya kayaknya. Itu. Salah, ya, jadi sofistik tapi ada salafnya gitu nah, itu yang mungkin proses kreatifnya sehingga dia memunculkan itu loh karena bagaimanapun juga Sunan kali jogok memang ada di tradisi kekawin hitung gitu dia ada di dalam modal-modalnya ya kan ketika dia menerima Islam itu di dikawinkan karena baik kalau saya baca-baca, Sunan Gunung maupun ini sangat mencintai lokal gitu hein? Hal itu yang ingin mungkin diudahkan dan Bagaimana ini perjalanannya? Kok bisa sampai ke sini, sampai ke Orde Baru, hingga sampai ke, ke ini? Karena siapa yang menghidupkan tradisi ini? Pertanyaan-pertanyaan dan Sebenarnya ideologinya memang, mungkin kalau itu ideologinya Saya ingin mendapat orang yang lebih jauh tentang itu Begitu, terima kasih Selamat malam, Pak Yai Jadul dan semua hadirin. Nama saya Deli. Yang pertama-tama terima kasih atas paparan materinya. Karena dari materi ini saya mendapatkan bahan kultum, <seksi> <tuh> <tuh> ya terus terang saya, saya di untuk apa misi Iy iya. uh, kultum Pulauan. di kampung, dan <tuh> saya bingung mau ngisi apa mau ngisi fikih ya, ya, ya. udah ada para kiai tasawuf dan ya, ya. kalau ada para kiai, tapi saya melihat <tuh> itu apa, terus saya menyodorkan langsung saya menyodorkan judul tentang memanusiakan manusia karena yaitu apa kita sudah masuk pada krisis kemanusiaan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setengah tahun ini terus terang saya mengikuti pagelaran wayang nugroho Terus terang saya tidak tahu apa itu wayang, apa itu apa yang ada di situ. udah ngikuti aja. Dan yang paling seneng ya di Limbuan sama di Goro-Goro. <SILENCAN> <SILENCAN> <SILENCAN> <SILENCAN> <SILENCAN> <SILENCAN> itu ya terus yang menjadi <kipun> kebingungan itu tentang sifat wayang-wayang itu kan bentuk dari apa, jisim dari sifat-sifat manusia ya. Nah itu bagaimana apa saya memahami watak asli wayang dengan ketika wayang itu di dalam lakon. Itu saya masih bingung Terus yang ketiga referensi tentang wayang itu apa saja ini Itu aja. terima kasih Matur Suhun, atas kesempatannya Saya Danang, temennya Mas Bagus <laughs> Yang ada di belakang uh, Matur Suhun atas pemaparan yang sangat uh, mencerahkan dari Kiai uh, Jadul tadi terkait dengan uh, lakon, terutama Petro Dadi Ratu saya cukup lama, mungkin sejak apa ya, kecil dulu uh, sudah mendengar lakon Petro Dadi Ratu tetapi sampai uh, beberapa akhir-akhir uh, ini, sampai beberapa minggu kemarin saya masih bingung terkait dengan lakon Petro di Ratu itu adalah memiliki makna positif atau negatif karena betul, termasuk yang uh, apa namanya salah satu kritik juga yang dari uh, FZ itu adalah mengatakan Petro Ratu yang sifatnya negatif seperti itu. dan yang seperti yang sudah di apa paparkan oleh kiai Jatuh tadi adalah uh, saya menangkapnya kok juga masih ada dua hal itu ada makna negatif terkait dengan apa namanya uh, mungkin kapasitas terkait dengan uh, apa keseluruhan dari jiwa kepemimpinan ternyata kok belum dimiliki oleh Petro walaupun dia menerima wahyu tetapi tidak dibarengi dengan kapasitas-kapasitas yang akhirnya eh, apa namanya, wahyu ke Prabon itu akhirnya hilang kemudian yang kedua tetap memiliki ada makna positifnya terutama terkait dengan kritik terhadap eh, mungkin kritik terhadap kekuasaan termasuk yang baru saya lihat sama dengan yang tadi mas eh, baru beberapa minggu yang kemarin saya melihat eh, live streaming kalau Sino sekarang kan hampir setiap hari live streaming ya Mas ya. <gifat> Saya juga lihat live streamingnya Sino Nugroho. Itu terkait lakon yang sama Pretot ratu itu memiliki sepertinya memiliki makna positif sanggitnya kan gitu. Termasuk uh, memaknai bahwa uh, datang Kurawa seperti itu yang dia uh, apa namanya ingin menggembur kamu itu kerajaan apa. Nih, kalau uh, Loji Tengoro itu kalau di, di Astino itu hanya sekedar kelurahan itu katanya. Sanggitnya, saya ketiga ketika itu, kenapa Kalau kamu berani-beraninya mendirikan apa namanya sebagai negara. Petruk menjawab bahwa, iya walaupun ini negara kecil, itu bukan setruk, tong-tong Tong-tong satma, yah, ini tong satma, yah, tong-tong satma, yah, tong-tong satma, yah, walaupun tong satma, yah, tong-tong satma, yah, tong-tong satma, yah, tong-tong satma, tapi ternyata pas ke perang gagal, akhirnya saya ketiduran gitu. Saya <laughs> <laughs> sampai ke akhir <laughs> Mohon maaf ini, akhirnya seperti apa Mungkin akhirnya juga seperti sama yang eh, tadi sudah dibabarkan oleh Kiai Jadul Mungkin ada apa namanya ya ya Kekurangan mungkin dari sisi petrok. Nah, ini mungkin saya perlu eh, diperjelas lagi Apakah betul maknanya memang ada Masih ada yang sifatnya positif dan ada yang negatif Kemudian yang kedua adalah misalnya eh, sama dengan topengnya tadi adalah Kira-kira sejak kapan munculnya lakon-lakon yang uh, sifatnya carangan tetapi sifatnya sebagai sebuah kritik terhadap kekuasaan seperti itu Apakah betul itu apa namanya ini baru muncul ini era-era yang baru ini saja mungkin uh, er, orde baru kemudian uh, dilanjutkan ke Masuk apalagi masuk reformasi demokrasi yang sudah sangat apa namanya bebas seperti itu atau mungkin sebelum itu, mulai zaman Belanda dan sebagainya, lakon-lakon sarangan yang sifatnya kritik terhadap kekuasaan. Apalagi sekarang, lakon-lakon seperti itu sebenarnya lebih banyak lagi ya. Termasuk sakitnya Seno itu kan ada Sabdo Wol, Lopika dan sebagainya. Bagong juga memiliki lakon, apalagi Glittero Dukun dan sebagainya itu banyak lagi apa? Lakon-lakon yang sifatnya kritik terhadap kekuasaan seperti itu. Nah, kira-kira kalau Mas... Uh, jadul itu mengikuti kira-kira Jakarta sih berkembangnya lakon-lakon wayang yang seperti ini. ya terima kasih atas semua responnya dan pertanyaannya yang lumayan ya berat. yang pertama Mas Uus ya saya tidak Begitu menangkap maksudnya Sunan Bonang, Sunan Kalijogo itu Wali dakwah kerangkanya tasawuf plus salaf Saya tidak kalau saya tadi tidak salah mungkin ada asumsi di belakangnya Mungkin ini ada pembelahan antara wali Songo ini lebih ke syariat kira-kira gitu ya Di sisi lain ada sesi kejenar ya kan kalau tidak salah ya jadi Sunan Bonang Sunan Kalijaga itu masuk dalam uh, anu. Nah, eh uh, saya kok tidak melihat seperti itu. Ya, saya tidak melihat apa uh, seperti itu ya. Para wali ini eh uh, sama ya di dalam ilmunya, di dalam apa? Uh, proses apa spiritualnya jalan walaupun mungkin jalan spirit, spiritualnya bisa beda ya. Tapi sebenarnya dalam proses ma, tujuannya sama ya manunggalin atau Gusti ya. Metode dan ininya bisa karena hubungan antara manusia individu dengan Tuhan itu masing-masing kan unik, beda-beda ya. Unik ya. Jadi ada ungkapan di dalam tasawuf Syekh Najmudin Kubro ya, ini pendiri tarekat Kubrowiyah itu kan beliau mengatakan eh uh, apa? Uh, Aturuk At ilallah bi di anfasil khalaik ya. Jadi jalan kepada Allah itu itu tidak terbatas yang sebanyak jumlah jiwa-jiwa uh, semua makhluk ya jadi setiap jiwa itu punya sambungan punya hub luminohnya sendiri-sendiri ya karena itu ya jadi uh, beragam ada yang cepat ada yang lama ada yang muter-muter gitu kan ada yang spiral ada yang naik turun ada yang sasar juga macam-macam ya jadi setiap uh, orang apa uh, sirkuitnya ininya bisa beda-beda uh, uh, ya Nah para wali ini memang mempunyai apa ya mungkin mengabdikan dirinya untuk mendidik ya untuk mendidik mengajarkan kepada manusia bagian dari kasih sayang itu untuk mengajarkan apa untuk lebih mengenal ya mengenal jalan itu ya mengenal jalan itu menapaki dengan berbagai macam cara ya saya pernah membaca naskah Babat Lasem yaitu ada di kitab Bodro Santi apa Bapak itu. Iya. Itu di di situ Sunan Kalijogo itu dengan Sunan Gunung kan dalam satu anu tuh di dalam keraton Mojopahit yang di Tuban yang di di Lasem di situ digambarkan Raden Said itu sejak kecil hidup di dalam keraton itu dia udah menguasai semua naskah-naskah keraton ya kuno ya, zaman Zaman apa e, Mojopahit sampai ano, ya. dan digambarkan di situ Raden Said itu sudah menguasai semua ilmu-ilmu itu ya lalu ketika kemudian pamannya atau ini paman ya Sunan Bonang itu mulai mengajarkan agama ilmu ilmu agama suci agama Islam itu kemudian Raden Said juga lalu belajar ya belajar dan lalu memadukan ilmu itu kan gitu ya ilmu dari dari naskah-naskah kitab-kitab kuno itu dengan ilmu agama Islam ya. nah eh, lalu di, diolah ya diolah nah memang banyak kisah ada ada perdebatan para wali untuk lalu menggunakan menggunakan wayang ini menjadi sarana ya metode eh, dakwah ini sudah sangat-sangat eh, terkenal termasuk mungkin pertanyaannya E, keabsahannya dari segi syariat ya, kalau karena ini menggambarkan sosok manusia tapi akhirnya kan jalan keluarnya kan format bentuk wayangnya dibikin apa ya, stylenya ya itu bukan gambaran manusia gitu ya karena kok miring gitu kan nggak ada manusia anuto. itu posisinya kan wayang itu sulit itu ya e, miring, terus tangannya lebih panjang dari apa e, kakinya gitu ya hanya pada ada bentuk-bentuk formasi yang secara style gitu itu sebenarnya bukan bukan sosok gambaran manusia hanya bayang, jadi karakter karakter dari yang tokoh yang mau digambarkan itu itu banyak masa banyak apa kompromi-kompromi eh, eh, apa, eh, di di situ nah lalu eh, dakwah para wali itu menyambung nyambung ya jadi tujuan dakwah ini dulu kalau saya kita baca sejarah ya masyarakat zaman Majapahit ya Hindu-Buddha itu kan sebenarnya terbatas di lingkungan istana hmm. kayak kitab-kitab Mahabharata Ramayana itu kan enggak dibaca orang awam enggak boleh kan yang boleh baca akses ke, ke naskah itu kitab itu kan para Brahmana dan dibacakan di lingkungan keraton, di lingkungan apa eh, asrama gitu itu kan untuk kelas brahmana sama satria lah di luar itu ya itu kan agama kuno ya nah kalau saya merujuk kepada penjelasan mas agus sunyoto itu kan itu agama kapitayan ya agama kapitayan dilihat prakteknya sembahyang itu ya disanggar gitu menghadap orang kosong, bentuk gerakannya itu sama ya ada sedaket, ada rukuk ya. rukuk, sujud ya. lalu ada poso dan seterusnya itu nah, para wajah cuma melihat ini sebetulnya prakteknya sudah sudah dekat dengan sudah Islam kira-kira sudah Islam tapi hanya belum syahadat belum syahadat belum bisa baca Al-Quran sama belum sunat gitu Nah jadi para walinya fokus dakwahnya itu sebenarnya masyarakat itu hanya di, di, tinggal diajari sehadat baca Quran sama sunat ya, saya sampai awal di, di Jogja masih ya banyak di kampung kos-kosan itu eh, sudah Islam belum ya itu maksudnya sudah sunat belum ya jadi eh, apa, Islam itu penanda ininya apa eh, sunat nah kalau dicari cara metode untuk untuk mengajari apa ee, syahadat itu ya. Kalau saya misalkan cara sekaten ya itu termasuk melalui ee, wayang ya itu bagian untuk mengajari ap, orang ee, syahadat. Saya pernah mendengar cerita di Cirebon ya memang di babad kan, sejarah Kali Joko keliling ya. Itu jadi dalang itu kalau cerita cerita lisan di Cirebon itu metodenya karena sakti beliau itu ya, jadi datang satu desa gitu, tiba-tiba orang desa itu semua mendengar suara gamelan, suara adegan yang riuh rendah pagelaran. Tapi mereka keluar rumah nggak tahu di mana ini sumbernya, mereka nggak tahu kumpul semua di lapangan mereka nggak tahu. Akhirnya diajar, kalau ingin melihat, diajak dituntun membaca kalimat syahadat. Nah, ketika mereka dituntun baca kalimat syahadat, terbuka kenyataan lalu tampak pagelarannya itu. Nah jadi itu di, melalui sekatan itu terjadi pengajaran syahadat secara masif ya melalui pagelaran kesenian-kesenian itu juga kemudian diajari baca syahadat nah, nah melalui pendidikan tidak syahadat tidak diajarkan semata-mata sebagai kata-kata sebagai kalimat Tapi diajari karena dulu ngilmu ya dibalik kata-kata kalimat itu ada energi spiritualnya Ya nah sehingga kita nanti banyak menemukannya di suku-suku di hutan-hutan itu banyak mantra-mantra kuno, mantranya tetap pakai bahasa kuno, tapi mesti ujungnya la ilaha illallah Muhammadur rasulullah banyak gitu ya. jadi juga ini bagian dari dari dari doa jadi banyak ilmu-ilmu kuno itu kemudian ditransformasikan terus passwordnya mantranya diberi ujungnya diberi syahadat kalau nggak diberi syahadat mantra itu kemudian nggak bisa berfungsi itu, mem, anu, ya, nah termasuk melalui wayang mengenalkan apa uh, syahadat Kalimosodo itu, itu juga sambil mengajarkan tadi itu, sebenarnya energinya itu ya, jadi, nah, natim, apa, saya kutipkan apa kalimat ya dari sanghyang Kalimosodo lalu di di apa uh, terdak di wayang, ya, lalu diajarkan itu menjadi sarana untuk memamurkan desa ya, di, jadi kelangenannya raja dan disukai rakyat dan seterusnya itu ya, itu untuk mengajarkan Kalimosodo itu, nah isinya untuk mengaktifkan kalimusodo itu untuk dijadikan ilmu kesempurnaan ilmu kesempurnaan ee, diri ya dan nanti banyak varian ya nanti di dalam teknik-teknik misalnya tasawuf kalimusodo itu juga teknik pernafasan ya. ada istilah nafas tanafas tanafus nufus gitu ya lalu banyak kali energinya tuh nanti dari sini ke sini ke sini sampai anu jadi untuk me, supaya apa supaya bisa mengeluarkan inspirasi energi dari alam ketuhanan ya menjadi realitas melalui pikiran ya jadi banyak banyak teknik teknik itu orang dulu kan ilmunya kayak begitu ya ilmu, ilmu lalu bisa menjadi ilmu yang menjadi ilmu yang beragam ya jadi energi dari daya rohani diolah melalui kalimat satu ispiri, lalu menjadi ilmu yang bisa di apa wujudkan di dalam alam indrawi alam alam real jadi itu bagian eh, dakwahnya ya termasuk untuk mengajari Al-Qur'an gitu Sunan Bonang itu lalu mengubah jadi upacara kayak selamatan ya tahlilan itu ya melingkar gitu di di depannya ada tumpeng gitu kan diajari itu untuk selamatan namanya untuk selamatan apa untuk menyelamatkan diri ya nah dulu ada konteks ilmu bayrawa, gitu ya yang lalu mereka apa untuk olah spiritual itu dengan cara mengorbankan manusia kan mencari tumbal gitu ya Lalu jadi banyak orang yang terancam, gitu. Terancam gak selamat karena, karena sewaktu-waktu bisa diculik untuk dijadikan tumbal untuk ilmu, ya, ilmu, ilmu kebal, ilmu kesaktian, dan lain-lain. Itu kan tumbalnya manusia, kan? Gitu ya. Jadi ada istilah dulu piramida, ya. korban manusia itu memang itu praktek, apa tradisi spiritual kuno gitu ya sisanya masih ada ya Sumanto gitu. <laughs> ya, itu me, me, me, mencari itu Nah lalu senang benang cara selamatan ya, selamatan muter itu selamatan kalau ingin selamat tidak dimakan berawa, tidak dimakan apa itu harus duduk bersama melingkar lalu diajari doa Ya, baca Al-Quran, surat-surat pendek kalau langsung surat Al-Baqarah, enggak, enggak mungkin jadi kulhu gitu ya, bersama kulhu Al-Falak, Anas, di samping itu mengajari baca Al-Quran memang surat-surat pendek ini juga punya daya ya, daya perlindungan ya. jadi itu awal mula tahlilan, selamatan muter itu sebenarnya keselamatan bukan pertama untuk ngirim doa yang sudah mati menjaga keselamatan yang hidup ya jadi lalu diajar ilmu spiritual baru Ilmu spiritual baru yang Cara untuk naik Tangga spiritual itu Untuk menyatu dengan Yang maha kuasa itu bukan dengan cara Mengorbankan manusia Tapi just, justru dengan cara memanusiakan Manusia Nguong ke -wong. Ya, ini baru pameran teman-teman ya, ya. Jadi itu mengubah Jadi mungkin ilmu kuno itu tujuannya sama ya, manunggal ya dengan kekuatan gaib kekuatan besar ya. Tapi dulu caranya, metode meditasinya itu dengan cara mengorbankan ya, mengorbankan manusia. Ya. Untuk mencapai tangga naik moksa, naik apa tangga spiritual macam-macam itu ya. Nah, para wali enggak mengajarkan ilmu manunggalin gusti tapi caranya dengan -wong, ke -wong, memanusiakan manusia, nah, manusia itu apa tadi itu dikenalkan unsur-unsur ya Jadi ada ajaran para wali hadis, itu man Arofah Nafsahu, Fakot Arofah, Rukbahu, ya, untuk kenal Tuhan. Itu mulainya dari kenal diri. Mengenal diri itu artinya mengenal unsur-unsur diri. Mengenal unsur-unsur diri untuk mencari sumber diri. Nah, sumber diri itu apa? Di dalam lapisan jiwa yang paling dalam, ya, sir itu disitu hadirnya Tuhan di dalam diri manusia ya itu yang harus digali ya itu harus sampai namanya busuk ya sampai mencapai menggapai sumber diri itu ya nah, untuk sampai ke sana apa dikenalkan unsur-unsur apa tadi nah, kalau yang saya tangkap 10 unsur tadi itu jalannya ya KAI -E ADI Doso, purwo itu mulainya mengenal 10 unsur itu ya mengenal 10 unsur itu menghidupkannya dan mengharmoniskannya dengan cara-cara tertentu itu tadi itu ya dan itu pergulatan selama hidup. Nah dengan cara itu kamu bisa jadi manusia. Kamu mencapai kesempurnaan manusiamu itu nggak berhenti jadi siluman, Betul. nggak jadi buto nggak jadi cebong, nggak jadi kampret gitu ya, nggak jadi buaya darat, ya. nggak jadi ular macam-macam lah ya. ya. Nah coba jadi manusia yang sempurna ya harus ketemu sumber dirinya itu. Nah dari dari perhubungan dengan sumber diri, koneksi manusia dengan Tuhannya itulah lalu tindakannya itu sejalan dengan sifat-sifat ketuhanannya, ya kan? Ucapannya itu mencerminkan perilakunya, e, ya. budi ya. Budi itu, dia bu, e, bukan di pikiran, bukan dirasa ya budi itu cahaya Tuhan, ya cahaya Tuhan yang lalu me, bisa mendorong jiwa kita untuk apa untuk bisa mempertanyakan punya sikap terhadap hubungan dengan sesama manusia itu mesti gimana hubungan dengan alam itu bagaimana dan hubungan dengan Tuhan itu gimana? itu budi jadi budi itu energi daya ketuhanan sahaya di dalam diri yang kemudian manusia itu ketika mengeluarkannya itu dia ingin menjalin hubungan-hubungan yang harmonis dengan dan untuk naik ya itu itu budi ya maka tadi udah itu budi itu kemudian mendayagunakan budi ini supaya apa supaya eh, perilaku kita tujuan kita itu bisa harmonis ya ini ilmu kuno ya orang apa, harmonis dengan sesama manusia harmoni dengan alam dan itu lalu menyatu dengan eh, Tuhan ya dalam bahasa Allah habluminallah habluminas ya dalam habluminallah itu ada unsur habluminal alam ya kesatuan dengan unsur alam nah itu apa Uh, tujuan dari dakwahnya itu dan metodenya ber dengan berbagai uh, macam uh, cara tadi itu